Selamat datang ke modul ketiga dalam pembelajaran Tajwid Al-Quran Ok baik, hari ini kita akan membincangkan pada modul lepas kita sebenarnya dah lihat tentang makhraj huruf Iaitu pembahagian tempat keluar sesuatu huruf Hari ini kita akan lihat teman kepada makhraj huruf Satu ilmu yang juga sangat penting iaitu membincangkan mengenai sifatul huruf Sifat huruf apa yang kita maksudkan dengan sifat huruf? Sebab bahasa ini, perkataan sifat ini digunakan dalam bahasa Melayu. maknanya perkataan membawa maksud sifat, attributes. Apa yang kita maksudkan dengan attributes ataupun sifat ini adalah suatu penampilan huruf yang keluar ketika mana kita mengucapkan huruf tersebut. Haa, suatu penampilan huruf yang keluar semasa kita mengucapkan huruf tersebut. Maka kita akan lihat seperti manusia sebagai contohnya, dia ada penampilan yang berbeza. Ada orang yang mungkin tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk dan sebagainya. Begitu kita namakan sifat penampilan masing-masing. Kelebihan dalam kita mempelajari sifatul huruf ini adalah supaya memastikan huruf yang keluar dari mulut kita ini sesuai seperti mana huruf yang sepatutnya kita baca di dalam Al-Quran bersesuaian dengan seperti mana yang diucapkan dan juga dibaca oleh Rasulullah Wasallam. Kerana dengan mempelajari sifat huruf, kita dapat membezakan setiap penampilan-penampilan huruf Di dalam satu makhraj yang sama Sebagai contoh, huruf dal, huruf ta dan juga huruf ta mempunyai makhraj yang sama Yang kita telah sebutkan dahulu, satu makhraj Tetapi perbezaan di antara ketiga-tiga mereka adalah sifat mereka yang berbeza Saya boleh ambil satu analogi, satu contoh yang mudah Kita ambil contoh Al-Quran Ataupun buku, kitab Al-Quran ataupun satu kitab yang biasa kita boleh membincangkan kitab tersebut Dari segi uh, fontnya nah, Dari segi tulisan fonnya, Sifat fon tersebut Dari segi beratnya Al-Quran itu Ataupun buku tersebut Dari segi saiznya Memanjang, square ataupun sebagainya Maka kita tengah membincangkan Satu perkara iaitu buku Tapi kita membincangkan sifat-sifat yang berbeza Di antara buku tersebut Begitu yang kita dapat fahami daripada huruf Kita mempunyai makhraj Aa, yang pelbagai, di dalam satu makhraj mungkin ada banyak huruf Tetapi setiap huruf ini mempunyai sifat-sifat yang berbeza